Two by two. Hey guys, Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Satrio Prasdawan, dalam channel Rio Satrio. Wihihi. Ah, capek lah, gue musuh sama lu, udah, udah, udah. lu gak usah tepuk tangan, terserah deh. Capek, gue, sabar. aja di video kali ini, guys. Oke, okay. seperti biasa, kita akan bikin eksperimen lagi, ya. Untuk eksperimen kali ini lebih ekstrim lagi, ya, guys, ya, lihat dikarenakan aku bisa katakan ekstrim ini gimana ya ini bener-bener gak masuk akal banget ya ini langsung diminum banget sama uh, diri gue sendiri gitu loh dan gue kok bisa kepikiran kayak gitu gitu loh lo dapat otak dari mana Rio? yang namanya juga Rio Satrio content creator apa-apa langsung keluar dari otak gitu loh untuk eksperimen kali ini aku mau mencabur ya hydroko, oke okay? dan campurannya apa sih campurannya kalau nggak misalnya kalian tahu ya ini campurannya adalah eh hey, nggak boleh lihat tinggi kelihatan nggak sih ini iya yeah. kiranti itu kan buat cewek kan itu kan buat nanti datang bulan banget lu mau minum itu kayak iya gitu? hey, dong ini lebih bisa aku katakan menghibur banget gitu loh, karena aku ingin menghibur kalian dengan tawa kalian gitu loh guys, dan juga rasa penasaran kalian guys. Hmm, bagaimana rasanya ya? Mari kita ulas. Oke, okay, sebelum kalian nonton video ini guys, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Aktifkan lonceng notifikasinya, jangan lupa subscribe. Oke, okay? subscribe, not lonceng notifikasinya, like, comment, dan share video ini ke semua teman kalian ya. Bantu sampai tahun ini 100.000 subscriber Bahkan kalau bisa sampai 1 juta subscriber ya oke okay? Dan jangan lupa aku mau ngasih info untuk kalian ya Dari video-video kemarin untuk channel Rio Satrio mengatakan bahwasanya nanti pada saat 1000 subscriber ya, aku mau mengadakan giveaway satu dana sebesar Rp20.000 untuk satu orang pemenang dan aku mencari 5 orang pemenang untuk mendapatkan satu dana tersebut. Oke, okay? ayo cepat bantu subscribe sampai 1000, 1000 subscriber guys. Hari ini lah, kalau bisa hari ini 1000 subscriber langsung aku bikinkan acara giveaway-nya guys. Langsung aja. Yo. Yeah oke, gue udah mau buka ini oke, nanti. oke, udah gue buka wey sorry terbuka kita langsung aku bukakan oke, kita mulai oh, kocok dulu ya oke, dikocok dulu kocok, kocok, kocok, kocok kocok, kocok, kocok, kocok, kocok. oke, aku akan coba ya oke, langsung aku tuangkan Oke okay. siap. Siap, siap siap siap siap siap siap siap siap siap kita akan coba hidronya kita kocok juga ini Oke okay. Nah, nah. Oke okay. masukkan ini gua masukin ya luar biasa gue akan coba guys jangan lupa mantranya cupapi munyehnya cupapi kita akan coba bismillahirrahman pergi serius? serius? Kok enak banget ya? Kok enak banget sih? Aku pengen tahu rasanya kiranti itu kayak gimana ya? Soalnya ini pas buat campurin dengan Hydro gitu Ini rasanya miss gitu loh Wow Wow, wow, wow, wow, wow, wow Kok cocok ya? Dengan Hydro gitu loh Set. Ini Enak banget gitu Langsung aja aku bedah oke okay? Kiranti, ya kiranti dan hidro kiranti ini kan gue bisa katakan jamu ya jamunya ya, ya memang jamu gitu loh terus ya, ditambah dengan kokoh air kelapa gitu rasanya kok buset deh, nyatu banget deh loh ini ya kalau gak percaya gue habisin dia ya. dan kalian bisa bayangkan obat wanita datang bulan ini masuk ke perbuatan Jangan sampai gua, <laughs> <Kena hate, co. laughs> gua kena hype cok. Jangan sampai <laughs> gua kena hype cok. Ya udah, thank you sudah nonton Video ini sampai habis ya. Terima kasih kalian sudah menonton. Ya, semoga ini bisa menghibur kalian ya. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, komen dan share video ini ke semua teman-teman kalian ya. Bantu sampai tahun ini gua mencapai 100.000 subscriber atau satu juta subscriber, oke. Okay? Ya bantu supportnya ya dan aku ngingetin lagi untuk kalian untuk channel Rio Satrio ketika nanti mencapai 1000 subscriber ya 1000 subscriber langsung dibikinkan acara giveaway saldo dana sebesar Rp20.000 untuk satu orang pemenang dan aku mencari 5 orang pemenang untuk mendapatkan saldo dana oke okay? dengan cara gimana sih mendapatkan saldo dana Ketika nanti mencapai seribu 1000 subscriber ya di setiap video yang aku upload, oke okay, jangan lupa kalian komen, oke okay, komen apa aja terserah, terus sertakan nomor dana kalian, ya terus kasih hashtag Rio Satrio Giveaway, oke? Okay? Ya thank you sudah nonton video ini, ya udah juga kali gue ngomong gitu, <laughs> ya gue Satrio Prastiawan pamit undur diri, see you next time video, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye!